Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, para sahabat Lesti Lovers, Belovers, serta Leslar Lovers dimanapun kalian berada, kembali di Fat hadir untuk mengabarkan kabar terbaru, kabar baik, dan bahagia dari idola kita, Lesti dan Rizky Killer. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa, para sahabat, untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe.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 sudah dipastikan idola kesayangan kita akan tampil bareng di Malam Puncak hut SCTV 32 Extraordinary. Mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, Lesti dan Billar akan memberikan kejutan spesial bahagia untuk kita semuanya. Jadi jangan sampai lupa malam ini, saksikan acara Malam Puncak Hood SCTV 32 Extraordinary ada penampilan Lesti dan Rizky Billar yang akan menjadi bintang tamu di acara tersebut. Ini sudah resmi diinfokan langsung oleh Bang Boril. Di komentar pun banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan ya Kita lihat dari akun Faradilan, skor 94 Di situ mengatakan, siap bang, udah gak selabar banget Semoga acaranya diberikan kelancaran dan kemudahan tanpa halangan apapun Amin Masya Allah luar biasa, doa selalu dipanjatkan, Selalu tentunya diberikan kepada idola kesayangan Lesti dan Bilar Luar biasa dan spesial di tanggal 24 persahabat ya, kita flashback ke momen-momen yang sangat romantis ya. Kali ini penampilan Leslar di Hood SCTV saat 2 tahun yang lalu. Momen romantis yang kita dapatkan saat penampilan Lesti dan Bilar duet bareng di atas panggung SCTV. Masya Allah makin gak sabar banget menyaksikan malam ini. Pastinya lebih cute dan pasti lebih romantis ya. Kita saksikan malam ini pukul 18.30 untuk mulai acaranya Kita sama-sama dukung dan support yang terbaik Semoga Leslar menampilkan penampilan terbaik Dan semoga mereka selalu diberikan kelancaran Amin Dan selanjutnya disimak juga persahabat Cidukan Backstage Wow ini sih cute banget ya Masya Allah Momen-momen spesial inilah tentunya Cidukan yang paling diinginkan warga Konoha yang semakin membuat bahagia kita semuanya Tim Baper Lovers pastinya tentunya selalu baper banget melihat Keromantisan, kekiutan, kemesraan dari Lesti dan Bilar Luar biasa Lesti dan Papa Bilar selalu menyuguhkan kebahagiaan untuk kita semuanya Kemudian disimak juga persahabat flashback di momen spesial Saat Bunda Lesti temani Papa Bilar main sepak bola ya ini sih cedukan yang sangat membahagiakan juga, luar biasa. Masih tentunya bareng dengan Kak Septi, persahabatnya. Ini cedukan yang sangat membahagiakan untuk warga Konoha, apalagi melihat dan menyaksikan Papa Bilar disuapin oleh Bunda Lesti. Aduh, masya Allah, momen ini pun diunggah kembali oleh akun KSB3. Ada kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini. Dua tahun ada wartawan jauh-jauhan Gak ada wartawan self suap suapan Sedang menjalin hubungan baik Cenah Aduh ini sih romantis banget ya Kita semua warga go no half dulu Ke momen-momen yang super duper romantis Pada zamannya Lesti dan gilar Luar biasa Di kolom komentar pun banyak sekali ya Respon dan tentunya tanggapan yang diberikan dari akun Hariati Darman mengatakan Waktu itu banyak ya ke dokter mata Biar mata elangnya bekerja Kalau nggak blur tak don Aduh Masya Allah Dan kita lihat juga bersahabat ke komentar selanjutnya Dari akun apa ya 0724 mengatakan Asyik bener baca komentar pada khatan semua Masya Allah Warga Konoha pasti tahu dong Mom momen spesial cute dari Lesti dan Rizky Bilar untuk berikutnya, disimak juga persahaban. Ada kabar yang sangat membanggakan sekali, alhamdulillah. Congratulations untuk Lesti Lagu sekali seumur Su hidup sudah tembus di angka 20 juta viewers. Kita makin bangga dan selalu bersyukur ya. Berkat kekompakan dan kesulitan kita semuanya Yang selalu streaming terus lagu-lagu -lagu Bunda Lesti Mudah-mudahan karya terbaiknya Selalu dan semakin diminati oleh banyak orang Dan semoga terus berkarya untuk Bunda L Dan memberikan karya terbaik Kemudian bersama disimak juga di akun TikToknya Pepe Bilar Makin gak bisa move on banget nih dengan video yang diunggah Spesial, BBL main gulat bareng dengan Papa Bi ya. Hanya gara-gara perebutan susu saja Tentunya diselesaikannya di dalam ring Kata Papa Bi Larangnya Ada aja kelakuan gesrek, Kelakuan yang semakin bikin kita ngakak ketawa bahagia Dan ternyata untuk viewersnya juga luar biasa nih persahabat Satu hari yang lalu diunggah Sudah mencapai 9,1 juta kali ditonton Ini luar biasa banget nih Kebanggaan, kebahagiaan yang selalu kita dapatkan langsung dari Lesti dan Bilar Untuk berikutnya persahabat kita lihat di kabar Kapan Lagi Dangdut Yang mengunggah sebuah fosingan foto bundang Lesti Kejora Dan ada sebuah pertanyaan Mana penampilan Lesti yang paling kalian suka dan kenapa? Tuh persahabat yang paling kalian suka Dan alasannya kenapa kalian suka foto Bunda Lesti dengan penampilan di salah satu postingan ini bersahabat Ya kalau Bang Imin sih suka semuanya Karena stilis Bunda Lesti selalu bikin kagum Dan pastinya penampilannya selalu menarik dan selalu cantik Luar biasa Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan di unggahan ini Lesti kini sudah menjadi ibu dari si kecil Lestler yang begitu menggemaskan. Seusai jadi ibu, sosoknya dinilai makin cantik oleh netizen Terlebih lagi saat melihat penampilannya yang kian singset Gaya hijab istri Rizky Bilal ini pun tak kalah kece untuk ditiru Mindrut udah pilih nih 7 gaya hijab kasual alang Lesti ini Mana ya, gang tentunya jadi favorit kalian Dan kenapa komen di bawah yuk Tuh persahabat ya Kita lihat di sini. Ada komentar dari akun Nenden2 mengatakan, Karena pada dasarnya, sayang sama anak ini Lesti kejora jadi suka semuanya. Masya Allah, suka semuanya. Warga Kona pasti suka semuanya. Dengan penampilan Lesti bagaimanapun terlihat sangat cantik dan elegan. Mudah-mudahan doa dukungan semakin banyak dari orang-orang baik yang selalu tulus, mensupport, mencintai idola kita Lesti dan Bilar. Kita masih menunggu kejutan dan kabar baik berikutnya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu memberikan informasi menarik dan vitamin-vitamin bahagia dari Leslar tentunya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bangun ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.